Halo semuanya, aku balik lagi nih. Dan kali ini, aku mau nyobain snack yang seperti ini. <tuh> ini dari Siantar Top, yaitu Choco Pie. Tapi dari Siantar Top, ya kan? Ada Choco yang uh, dari produk lain juga, yaitu Siantar Top ini baru pertama kali nyobain sih dan sebelumnya emang belum pernah lihat belum pernah nyoba dan seperti biasa mohon maaf kalau di belakang ada suara noise yang cukup mengganggu, oke ini dibalut dengan warna merah di bagian atas depannya seperti ini, kemudian warna krem di bagian bawahnya, Di sini ada gambar isinya itu pie nya seperti ini dia ada biskuitnya ada krimnya, ada coklatnya seperti itu, Di sini tertulis top dan dia di sebelah kanan atasnya seperti itu kemudian tertulis cokopai seperti ini dan ini adalah biskuit bersalut terasa coklat label halal ada di bagian kanan bawah sini, oke bagian depannya kayak gitu aja ini ada gambar susu yang lagi dituangkan seperti itu hmm, cukup ya kayak gitu aja dan kelihatannya si ini coklatnya kurang tebal ya di gambar tapi nggak tahu nanti ini besarnya segi, sekitar segini bagian O oh, ini ada tanggal luar sana yang nyelip di sini jadi kalau kalian uh, nyari tanggal luar sana itu di bagian bawah sini ya nyelip dia jadi lumayan kurang terlihat bagian belakangnya ini desainnya ada gambar yang sama seperti bagian depannya kemudian Uh, komposisinya udah segitu aja open here nya ada jadi bebas aja bukannya dari mana ya dari sini aja kali oke okay, ini adalah isinya tentu aja aku udah cuci tangan terlebih dahulu itu nggak pernah lupa oke okay, jadi isinya seperti ini dia coklatnya nempel di wadahnya seperti biasa snack coklat yang lainnya juga seperti itu dan ini isinya coklat ya seperti itu dan coklatnya kurang begitu tebal ya terlihat seperti itu ini coklatnya nebel di tangan jadi nanti tangannya seperti terlihat kotor padahal enggak ini aroma coklatnya lumayan kecium dari agak jauh dan langsung aja kita cobain buat kalian yang udah pernah nyoba boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya hmm. Hmm, -mm. mm. terlihat ya coklatnya enggak begitu tebal ada biskuitnya juga yang enggak begitu tebal juga ada krim warna putih seperti itu penampakan bagian dalamnya dia krimnya emang benar-benar sedikit sih, menurut aku ini dia enggak mungkin cuma setengahnya doang tapi, hmm, menurut aku ini biskuitnya enak banget loh. Karena biasanya kayak gini biskuitnya nggak terlalu enak, tapi ini biskuitnya enak. Coklatnya juga lumayan kerasa, walaupun dia nggak terlalu tebal dan krimnya, krimnya juga cukup terasa. Jadi perpaduannya emang nggak terlalu Uh, nendang gitu ya rasanya nggak terlalu kuat cuman dia emang enak kok manisnya itu karena nggak terlalu kuat malah manisnya jadi enak kayak gitu aja hmm. oke okay. menurut aku ini enak desainnya standar aja sih cuman dia kualitas gambarnya emang agak kurang oke okay menurut aku Cuman kalau rasanya itu perpaduannya pas, jadi enak. Oke, sekian review saya untuk Choco Pie dari top Jangan lupa subscribe buat kalian yang mau. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!